Kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang keindahan alam Indonesia. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. mau belajar tentang situs-situs yang ada di Indonesia situs-situs yang ada di Indonesia itu banyak sekali anak-anak mungkin ya di daerah itu ada candi ada bermacam-macam ada candi itu, candi peninggalan kerajaan kerajaannya dulu ada yang di Jawa Tengah itu yang paling besar itu peninggalan candi, borok oh, ada yang mau bertanya? Hey, Pak, Pak, emangnya situs-situs di -situs Karmu Jawa ada, di Karimun Jawa itu ada anak-anak, karena di Karimun Jawa itu adalah daerah laut atau daerah kepulauan, situs yang ada di Karimun Jawa adalah situs bawah laut. Nah, situs bawah laut yang ada di Karimun Jawa itu contoh di sini yang sudah ada adalah kapal. Kapal itu kapal Tenggelam. Nah, kapal Tenggelam yang Pak Guru ceritakan adalah kapal yang namanya kapal Indonor. Nah, kapal Indonor. Kapal Indonor. Kapal Indoner, loh. kok namanya ke kapal Indoner, pak. Nah, begitu. Karena kapal indonor ini anak-anak adalah kapal kerjasama antara Indonesia dengan Norwegia. Eh, itu mau tentang kapal kapal tidak boleh diambil. Pak, kenapa agak dijual kan bisa jadi uang banyak, bisa beli sepatu. Besok <tatuk> gula dapat perpustakaan, beyo. Nah, ya ambil gula iaki. Ngapa gemene? Ya <ographics> kenapa nah, kenak kene? Aku gula ya kamu. Ngapa nah, gula aku? Saya mau loh, saya ingin kardani tentang makasih kalau indah normal loh, yuk, yuk, yuk, aku sih kita, oh bener, kita Lagu adalah pelaut, sebuah kalimat yang hanya dengan mendengarnya saja sudah membuat kami bangga. Indonesia memang mementang dengan jumlah pelahiran yang lebih banyak daripada daratannya. Jegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Aku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. Satu, mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. Dua, tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. Tiga, konsumsi makanan bergizi seimbang dan dipasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari masker atau tutup mulut dengan tangan jika batuk atau bersin lima jika ada gejala seperti demam dan sesak napas segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat jadi tetap tenang dan selalu waspada mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat corona Jangan ganggu aku Ayo, ayo cuci tangan Usai bermain di luar Ayo makan makanan sehat Serta buah-buahan Ayo jaga kebersihan Cuci-cuci perkakasmu Jangan lupa berolahraga, agar badan tetap bugar. Berikan salammu dari jauh, untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untukmu. Guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Dan Kesatria Harimau menyelamatkan desanya dari amukan raksasa. Night Race, Senin 13 April. 13 April 2020, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagaimana caranya, Bayu? Tenang saja, aku akan menemani kamu. dipersembahkan persembahkan. perahu mainan bersama-sama. Perahu yang mengingatkan kami akan gagahnya nenek moyang yang mengarungi lautan Indonesia. di dunia untuk menceritakan betapa indahnya surga kecil ini. Gugusan kepulauan di Karimun Jawa ada cerita menarik dari legenda yang berkembang di kepulauan. Konon Karimun Jawa ditemukan oleh Sunan Muria. Sunan Muria kala itu prihatin akan kenakalan putranya Amir Hasan. Sut mendidik Amir Hasan untuk memperdalam ilmu agama. Sunan Muria memerintahkan Amir Hasan pergi ke pulau yang nampak kremun-kremun atau kabur. Maka dinamakanlah pulau ini Karimun Jawa. Kami bermain berupa hamparan pasir putih. Di sini, kami biasa berlarian, bercanda, dan belajar bersama. Kemudian lagi jernihnya air laut. Ya, benar sekali teman. Karimun Jawa memang jadi primadona karena bersihnya air laut di sini. Keindahan Kepulauan Karimun Jawa terletak di Laut Jawa yang masuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kabar tentang betapa mengagumkannya Karimun Jawa sudah sampai kepada turis mancanegara. Jadi, semakin hari semakin banyak saja wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke halaman tempat kami bermain ini. Kata orang, Karimun Jawa memiliki keindahan bawah air yang tiada duanya. Ribuan spesies ikan dan terumbu karang yang masih sangat terjaga membuatnya tersohor hingga ke macan negara. Karimun Jawa mungkin tak sepopuler Bali atau Lombok, tapi percayalah teman, keindahan alam laut di sini tak kalah luar biasa. Sebagai salah satu dari 9 taman laut nasional di Indonesia, Karimun Jawa terdiri atas 27 Tenggelam di tahun 1952 di perairan dekat Pulau Komodo. Saat ini sisa kapal berada pada kedalaman 5 sampai 15 meter. Kapal ini besar sekali. Teman, ukuran panjangnya saja kurang lebih 100 meter. Belum lagi lebarnya yang mencapai dan tinggi 7,5 meter Wah, tinggi saja 6 kali tinggi manusia ya Saat ini Sudah banyak jenis karang menempel di badan sisa kapal Menurut bapak dan ibu peneliti Jika sudah banyak ditumbuhi karang Berarti kapal ini sudah tenggelam dan berada di dasar laut cukup lama Lihat deh Ada berbagai jenis karang keras yang membiang di kapal ini Belum lagi Cantiknya karang lunak yang menari-nari mengikuti arus air laut Kalau kita menyelam ke situs ini Bisa dilihat jelas Yuta karang jenis porites Yang berukuran besar yang besar seperti ini, itu waktu lama untuk tumbuh loh. Sekarang inilah yang kemudian jadi tempat tinggal beragam jenis ikan yang cantik. Lihat itu di sana, Zaki. Mereka semua adalah temanku loh. Tapi, Koro seri sekali. Karena saat ini, ada beberapa bagian kapal Indonesia. Koro seri gaji. Karena kapal terbuat dari besi, maka, ada saja yang berniat buruk. Mencari besinya, untuk dijual. Yang seperti ini, jangan dicontoh ya teman. Siap. Yeah. Sayangan tentang keindahan tanah air tadi kan Sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan ini ya Bagaimana menjaga, melindungi, dan memanfaatkan peninggalan bersejarah Atau situs bersejarah yang ada di tempatmu Menurutmu apakah maksud ungkapan laut adalah halam rumah bagi kami Temukan ungkapan lain yang menandakan kegagaman pada alam Oh iya, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, serta makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa.